Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di F2T channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman, ing kita ingin mereview salah satu rumah yang di dalamnya banyak barang yang akan di diberikan kepada calon pembeli oleh penjual atau pemilik rumah nah untuk diketahui saja bangunan ini luasnya 116 meter persegi dan dari penjual itu sendiri mengatakan bahwa ingin menjual dan akan memberikan bonus kepada calon pembeli yaitu satu buah mobil kendaraan beserta kendaraan roda dua atau motor ini adalah bagian dalam dari rumah Bapak, -Bapak ini Kamar. itu apa tuh? ya Oh aku tuh oh, WC ya Oh okay. Cina ya udah enggak basah nih mau kamar mandi kah Eh, bukan WC